Terima, terima kasih Pak Apung selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan media yang saya hormati, kembali saya ucapkan banyak terima kasih untuk ya, bisa bergabung walaupun dalam waktu yang relatif singkat untuk kita memberikan berita pada malam hari ini. Karena teman-teman sebenarnya sangat menantikan informasi terkait rencana perlindungan WNI dalam hal ini, Memindahkan warga negara kita ke wilayah yang lebih aman. Selanjutnya saya langsung saja mengundang Pak Yuda untuk memberikan sharing perkembangan terkini atas upaya pemindahan WNI kita ke lokasi yang lebih aman. Saya persilahkan Mas Yuda. Terima kasih Bapak Dirjen IDP, Pak Apung, Bapak, Ibu, teman-teman, media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya kami mohon maaf ini ada beberapa respon uh, pertanyaan dari media yang belum uh, kami uh, jawab sebelumnya, uh, mungkin dalam proses uh, press briefing ini kita coba uh, memaparkan secara lebih lengkap terkait dengan proses pelindungan warga negara Indonesia di Ukraina izinkan kami memaparkan secara singkat jadi sebagaimana teman-teman uh, semua ketahui situasi terakhir di Ukraina Uh, Presiden Putin telah menunjukkan uh, dengan uh, penuh kepada Ukraina, kemudian pemerintah Ukraina menetapkan state of emergency, dan kemudian sudah ada notice to airmen yang menyampaikan bahwa penerbangan sipil saat ini dilah ke Ukraina. Jadi di seluruh wilayah udara Ukraina tertutup untuk penerbangan sipil. Dalam perkembangannya, pada tanggal 25 dan juga pada hari ini, uh, militer Rusia sudah mendekat kepada kota Kiev dan sudah terjadi beberapa pertempuran terbuka di kota Kiev. Teman-teman KBRI juga sudah uh, menyampaikan ada beberapa uh, ledakan yang juga uh, bisa didengar uh, dari uh, KBRI. Kemudian uh, juga ada arus ngungsi yang kita pantau, uh, terutama menuju ke barat Ukraina, menuju ke Polandia. Ini adalah situasi terakhir yang ada dan kemudian kami menyampaikan ini adalah total uh, warga negara Indonesia yang ada. Jadi ada perkembangan, sejak awal kami uh, melakukan komunikasi dengan warga negara kita, kita meminta kepada mereka untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman warga negara Indonesia yang ada di Ukraina untuk segera lapor diri, segera lapor diri, Nah sejak uh, itu ada beberapa WNI yang kemudian come up dan kemudian lapor diri, saat ini uh, tercatat ada uh, 153 orang yang tercatat dalam database uh, terbaru yang dimiliki oleh KBRI Kiev uh, di mana uh, 82 itu berlokasi saat ini di uh, KBRI ini WND dan keluarga, 25 oh, ada di uh, Odessa, 3 di Lviv, 9 di Chernihiv dan 4 di Kharkiv dan sisanya yang lain masih tersebar di beberapa titik. Ya, ini adalah lokasi terbesar uh, WNI kita Sebagaimana kami kata, uh, sampaikan sebelumnya, konsentrasi w kita yang terbesar adalah ada di Kiev dan juga di Odessa. Ya, mayoritas mereka adalah pekerja migran yang bekerja di sektor uh, manufaktur dan juga sektor hospitality. Ya, dalam komunikasi kami uh, dengan mereka saat ini semuanya Alhamdulillah dalam kondisi aman dan selamat dan telah berada di beberapa titik safe house yang telah disiapkan oleh KBRI. Ini adalah langkah-langkah perlindungan sebelum serangan. Sebelum serangan, kami mungkin menyampaikan uh, secara kronologis. Jadi sejak awal, sejak awal, ketika kita sudah memonitor adanya eskalasi situasi di Ukraina, kita telah melakukan updating rencana kontigensi. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, kami menyampaikan bahwa sesuai dengan Permenlu 5 tahun 2018, wajiban seluruh perwakilan RI untuk memiliki rencana kontingensi pelindungan WNI, Dalam hal ini, KBRI Kiev kemudian melakukan updating rencana kontingensi, bekerjasama dengan pusat, dan juga melibatkan beberapa perwakilan yang terdekat, yaitu KBRI Wasawa, KBRI Bratislava, KBRI Bukares, dan juga KBRI Moskow, dan juga ada beberapa KBRI sekitar yang memiliki akreditasi di beberapa negara di Eropa Tengah kemudian kita juga melakukan simulasi kontingensi evakuasi kita pernah menyampaikan melakukan table top exercise mempersiapkan jika ada eskalasi kemudian pada tanggal 22 Februari KBRI Kiev menetapkan status siaga tiga. lalu eh, pada tanggal 24 Februari KBRI menetapkan status siaga satu. ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan sebelum eh, perserangan dan dalam komunikasi sebelumnya kita juga telah menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada ya kemudian menjalin komunikasi dengan KBRI dan yang paling penting sejak awal kita menyampaikan untuk segera lapor diri dan melakukan updating data WNI ke KBRI karena data yang akurat ini sangat kritikal untuk proses evakuasi lebih lanjut Lalu ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan pasca serangan, pertama sesuai dengan rencana kotidensi yang sudah kita susun sebelum sebelum adanya serangan, kita telah menetapkan beberapa titik safe house, ya. Yang utama adalah di KBRI. Kita segera menyampaikan kepada para wni kita untuk segera mendekat ke KBRI untuk beberapa warga negara kita yang kesulitan pada saat itu menjangkau KBRI karena kesulitan transportasi, KBRI juga membantu untuk melakukan penjemputan. nah Sedangkan untuk warga negara Indonesia yang ada di selatan Ukraina, yaitu ada di Odesa, kita juga meminta mereka berkumpul uh, di sana di beberapa titik, dan juga yang ada di Lviv. Lviv itu kota yang dekat dengan perbatasan uh, Polandia. Ya. Kemudian uh, saat ini uh, kita juga sedang melakukan uh, upaya penjemputan, warga negara kita yang ada di Odessa oleh tim KBRI Bukares, kita sedang uh, memantau mudah-mudahan uh, lancar semuanya. Kemudian kita juga telah uh, menyiapkan uh, pesawat dan juga tim evakuasi uh, sebagai uh, upaya antisipasi ya, ketika nanti uh, para WNI kita sudah bisa direlokasi ya, bukan hanya di titik-titik safe house ya, namun juga kita uh, bawa keluar menuju ke Polandia atau ke kemanian dalam beberapa kesempatan kita juga melakukan town hall meeting dengan para WNI di sana tujuan utama kita melakukan town hall meeting adalah pertama menyampaikan update kepada seluruh WNI kita mengenai situasi terakhir yang ada di lapangan sehingga tidak ada misinformasi kemudian kedua kita menyampaikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam konteks pelindung WNI sehingga teman-teman WNI yang ada di beberapa titik safe house aware dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan dan yang ketiga tentunya ya kita uh, meminta seluruh wni kita untuk tetap tenang ya untuk tetap tenang ya tidak panik karena ketenangan ya itu merupakan salah satu kunci utama ya keberhasilan kita dalam proses uh, penyelamatan wni lalu kami juga me me me menyadari ya karena situasi ini tentu Uh, situasi yang yang uh, darurat ya banyak teman-teman uh, WNI kita yang mayoritas adalah perempuan ya. uh, tidak pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya ya ketika mendengar suara sirine atau ledakan bom ya yang yang uh, walaupun cukup relatif jauh seperti itu namun tentu akan uh, akan membuat mereka takut ya itu sangat-sangat manusiawi sekali yang penting kita tetap meminta mereka tetap tenang dan kita juga menyediakan tim konseling psikologis kita menyediakan tim konseling psikologis yang kita lakukan secara virtual jarak jauh untuk membantu dan menemani uh, para WNI kita uh, selama uh, menghadapi ya proses uh, atau ke situasi uh, krisis ini ya. mudah-mudahan dengan tim konseling ini bisa membantu mereka untuk tetap uh, tenang Demikian teman-teman semua beberapa langkah yang sudah kita lakukan baik sebelum serangan maupun pasca serangan ya, sebagai sebagai penutup ya upaya-upaya yang ini kita lakukan adalah pertama memastikan titik safe house itu tetap tetap aman ya kita mengkomunikasikan dengan berbagai macam pihak mengenai titik tersebut kemudian kita sedang mengupayakan ya, untuk melakukan evakuasi ke Polandia maupun ke Rumania. Kami memantau juga di uh, di Kiev ya sesama negara uh, ASEAN ya uh, selain Indonesia juga ada Vietnam yang masih ada di Kiev ya sedangkan kedutaan Malaysia uh, kami melihat juga masih ada di Ukraina uh, menuju ke Lviv saat ini uh, demikian yang dapat kami sampaikan teman-teman uh, uh, silahkan nanti kalau ada tanya lebih lanjut demikian uh, Pak Afung Pak Dirjen terima kasih.